Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Nabi Adam dan Nabi Musa. Sahih Al-Bukhari nomor 3157. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Nabi Musa berkata kepadanya, kamu adalah Adam yang dosamu telah mengeluarkan kamu dari surga. Nabi Adam menjawabnya, kamu adalah Musa yang telah Allah pilih dengan risalahnya dan dengan kalamnya lalu kamu menyalahkan aku atas urusan yang telah ditakdirkan atasku sebelum aku dikiptakan. Maka kemudian Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, maka Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa dalam perdebatan dua kali. Pesan, dosa yang telah dilakukan seseorang di masa lalunya, kemudian ia bertaubat dan baik taubatnya, hendaklah orang lain tidak mengungkitnya dan menyalahkannya atas dosa tersebut karena takdir seseorang telah ditulis jauh sebelum dia diciptakan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya.